update dan terhangat Sebentar Les lah tentunya Keunggah pertama persahabat kita lihat Ada sebuah unggahan spesial Dari Nisa Sabian persahabat ya. Kita lihat aja Di akun Instagram pribadinya Baru saja mengunggah sebuah postingan Bareng si cantik Sang Kejora Bidah dari Lesti Kejora persahabat ya. Masya Allah keduanya terlihat sangat bahagia Ini ketika momen di acara Upacara adat persahabat ya ada kalimat caption yang dituliskan oleh Nisa Sabian Kali pertama bertemu dengan Lesti Kejora Doa terbaik untukmu Bahagia dunia dan akhirat Semoga Tuhan selalu membimbing setiap langkahmu Wow, Masya Allah banget ya Ini adalah pertama kali pertemuan dengan Lesti dan Nisa Sabian ya Doakan selalu yang terbaik Mudah-mudahan mereka selalu bahagia Dan selalu diberikan kesehatan Amin Ya robbal Alamin dalam postingan tersebut juga persahabat kita lihat di sini banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram Nada Anuskor Hunafa mengatakan Masya Allah luar biasa cantiknya persahabat ya, Apalagi adalah kesayangan kita Lesti Kejora yang selalu tampil cantik luar biasa Dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ada ugan spesial dari Bang Putra yang mana mengunggah sebuah postingan momen spesial ketika di acara akad pernikahan ya tentunya dengan pasangan pengantin baru luar biasa kebahagiaan juga terpancar dari bang putra calon pengantin dari bang putra lesti bilar dan kak seti masya allah luar biasa dukungan yang sangat penuh tentunya dari bang putra untuk dede dan kakak bersahabat ya dan kita lihat juga dalam postingan tersebut Bang Putra mengucap sebuah kalimat kita juga persahabat ya masih ada 100 juta kamu buat apa doakan ya semoga kita semua bahagia masya Allah tentunya persahabat ya selalu memberikan kebaikan untuk semua orang oh, dengan bagi-bagi rezeki persahabat ya doakan juga untuk Bang Putra mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia dan untuk kabar terbaru siang hari ini tentu kita eh menunggu-nunggu Postingan foto pernikahan yang diunggah oleh Dede Lesti Kejuara persahabat ya. Akhirnya yang paling kita tunggu-tunggu datang juga muncul juga ya ya. Baru keluar yang mana diunggah oleh Dede Lesti Kejuara baru saja persahabat ya. Postingan foto manja, cute, luar biasa di akun Instagram pribadi miliknya. Ini tentunya momen yang sangat bahagia dirasakan oleh keduanya. Pasangan pengantin Lesti dan Bilar. Dede Elasti dicium pipinya oleh Abang Bilar pasabatnya, aduh, bikin gemes aja nih melihatnya persahabat dan ada kalimat caption panjang nih yang dituliskan oleh Dede Elasti kejora. Kita tentunya persahabat ya lihat dan menuliskan Masya Allah Allah tahu yang kita butuhkan Bukan apa yang kita inginkan Proses begitu cepat tetapi begitu banyak cerita Semoga pernikahan saya dengan suami Selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Terima kasih kepada semua yang telah mendoakan Dan mensupport kami sampai saat ini Masya Allah persahabat ya Tentunya bilangnya sekarang bukan kakak lagi nih Suami <laughs> Masya Allah dicatat garis keras nih persahabatnya Suami sudah sah menjadi suaminya dedek Lesti Kejora Rizky bilang Mudah-mudahan kebahagiaan selalu Tentunya diberikan kepada rumah tangga Idel kesayangan kita ini Dalam postingan tersebut banyak tanggapan Hingga komentar yang diberikan persahabat ya kita lihat di sini ada komentar dari Teh Fitri Karlina. Di situ mengatakan, "Masya Allah, tabarakallah, bahagia selalu, dedek Lesti Kejora kesayangan. Tuh sayang banget sama dedek ya." Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari Bang Putra enak banget dengar dedek ngomong suami, wow garis keras persahabat ya memang tentunya suami saya luar biasa tentunya ini kebahagiaan kita semua alhamdulillah baru diposting baru tentunya keluar nih postingan foto-foto cute. Yang diunggah oleh si cantik Dede Lesti Kejora Mudah-mudahan kita selalu mendoakan yang terbaik Sama Watil Janah untuk Dede Lesti dan Rizky Bilar Dan kita masih menunggu kejutan Dan kabar baik selanjutnya Mudah-mudahan ada cirukan vitamin manja dari pengantin baru Tunggu saja informasi terbarunya ini informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.